Ketujuh, WD yang kurang dari 200 dolar tidak mendapatkan poin. Kedelapan, saldo awal untuk melanjutkan transaksi berikutnya adalah 1000 dolar dan tidak boleh lebih. Kesembilan, wajib melakukan konfirmasi WD agar panitia bisa melakukan update data perolehan poin. Kesepuluh, jangan melakukan transaksi jika data belum diupdate oleh panitia. Kesebelas, peserta yang gugur otomatis poinnya ikut hangus. ke-12. Poin yang terkumpul bisa ditukar dengan hadiah kapan saja tanpa batas waktu. Di bawah ini adalah jumlah poin yang bisa ditukar kapan saja. Jika Anda sudah berhasil mengumpulkan 40 poin, silahkan ditukar dengan saldo $10,000 di akun MT4 standar Anda. Dan, jika Anda sudah berhasil mengumpulkan 50 poin, silahkan ditukar dengan satu buah mobil Fortuner atau bisa ditukar dengan saldo deposit di akun MT4 standar Anda.